Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, let's di dimanapun anda berada kembali di Fatih B Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya bersahabat sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan vitamin bahagia dari Lets Lar tentunya. Baiklah para sahabat Lets dimanapun dimanapun Anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita mendapatkan Cidukan Momen di atas panggung Indosiar nih saat Apabila dan Bunda Lesti Kejora tampil di acara Dangdut Academy 5 ini Momen Cidukan kemarin malam nih per sahabat ya. Bunda L lagi bisik-bisik manja kepada Papa Bilar Aduh Masya Allah banget momen spesial bahagia Selalu kita dapatkan ya persahabat ya Dari idola kesayangan Kemudian juga persahabat kita lihat cidukan Tentunya momen semalam saat di acara a 5 Indosiar. Kali ini persahabat ya Bunda Lesti yang gantian nih Untuk menggoda peserta Wow ini sih cute banget ya Sampai tentunya Papa Bilar cemburu nih persahabat Ya, bukan hanya Papa Bilar saja, ternyata Abang L pun ikut-ikutan tentunya memarahi Bunda Lesti ya, gara-gara genit nih kepada salah satu peserta ini ngakak banget pokoknya. Bunda Lesti, Papa Bilar selalu saja membuat kita ketawa ngakak dengan kelakuan guys ya dengan tentunya kekiutan mereka. Masya Allah, semoga selalu sehatnya untuk Leslar dan mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Momen ini pun diunggah kembali di persahabat oleh akun Les T. Bilar, dan pastinya banyak tanggapan komentar dan respon yang diberikan. Dari akun Les Unscolar Unscore 1908 mengatakan... Ngakak isi bunda, abang gemes sekarang yang ngambek, abang papanya berasa ada backingan Dulu papanya yang ngambek, sekarang abang ya haha, katanya tuh keluarga gemes tuh Masya Allah Inilah tatunya spesialnya, Lesti dan Bilar, luar biasa Kita lihat juga persabat ke komentar berikutnya Dari akun Leanga Morabal Alfa mengatakan Penasaran gimana kalau BBL dimasukin lagi ke perut? Aduh ini sih ngakak banget ya Ada aja kelakuan Papa Pilar Yang selalu bisa kita ketawa bahagia Doakan selalu untuk idola kesayangan Semoga mereka selalu sehat Mereka selalu bahagia Dan rumah tangganya pun langgeng. Amin Untuk berikutnya persahabat Cidukan offcam ternyata lebih cute Dan sangat romantis Perhatikan Bunda Lesti itu dipangku oleh Papa Bilar Bucin banget yang ibunya Alfatih katanya itu Masya Allah Ini sih kebahagiaan yang sangat luar biasa Yang kita dapatkan momen DA semalam ya Off camera memang luar biasa lebih cute Dan kita lihat juga bersahabat ya Momen spesial yang selalu kita dapatkan di atas panggung Indosiar Hingga tentunya banyak keluarga Konoha yang open donasi kursi Indosiar nih persahabat Momen ini diunggah oleh akun sabar.ting anuskon leslar Namun kita salvo kalimat caption yang dituliskan Sepertinya gua mau open donasi untuk beli kursi di Indosiar Biar mereka nggak bikin iri para Jomlo dan LDR lovers keluarga gua ini Katanya tuh Ini sih masya Allah banget ya dan ternyata bukan hanya Bunda Lesti aja yang dipangku Ternyata mereka gantian Bersahabat ya Bunda Lesti yang mangku Papa Bilar memang luar biasa banget Pasangan gesrek, pasangan kiut pasangan terfenomenal Pokoknya lengkap sudah nih Lesti dan Bilar selalu bikin kita bahagia Kita lihat juga bersahabat di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Kita simak dari akun salsire 1 mengatakan yang jadi pertanyaan itu pakai lem apa? Kok bisa selengket itu? Aduh, pokoknya idola kesenangan kita selalu nempel bersahabat ya. Dan kita lihat juga di komentar berikutnya dari akun dwi 76 mengatakan lemnya dari dulu sampai sekarang gak hilang-hilang ya mereknya apaan sih pengen beli aduh Masya Allah banget pokoknya tidak diperjualbelikan lagi nih untuk lem Leslar karena mereka selalu membuat kita baper, luar biasa kemudian disimak juga persahabat cidukan lain ini momen ketika Leslor hadiri acara ultah anaknya Kak Tiarstia BBL memang selalu menjadi pusat perhatian Saking lucu dan menggemaskan ya BBL selalu menjadi kebanggaan kita semuanya Masya Allah Lucu banget Mudah-mudahan BBL selalu sehat juga Dan tumbuh dewasa nanti Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan Amin Kemudian kita mampir ke tiktoknya Papa Bilar Yang bikin ngakak juga nih persahabat ya hanya gara-gara perubutan susu yang harus diselesaikan di ring kata Papa Bilar ini sih cute dan lucu banget nih dan untuk di posting kemarin persahabat ya 16 jam yang lalu untuk viewersnya bukan kaleng-kaleng persahabat sudah mencapai 6,9 juta hampir 7 juta untuk viewersnya belum satu hari baru 16 jam saja diunggah sudah mencapai 6,9 juta kali ditonton Wow, ini luar biasa Dan pastinya kita juga mesti menunggu cidukan hingga kabar-kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu mengabarkan kabar menarik dan bahagia dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi ingin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh